deh hey, virus corona itu apa sih virus corona itu ada orang sakit mau ambulan oh gitu itu kenapa itu sakitnya karena ada virus corona oh gitu kemana-mana oh iya cuma pakai masker doang oh gitu kalau mau pergi oh, oke okay. terima kasih